Uh, Oke okay guys uh, Ini dia gitarnya uh, itu dia. Yamaha Compact Series CPX600 Ini gitarnya original guys ya? Stick electric Ini uh, Punya subscriber saya Tadi ada kendala di jacknya tadi Nah uh, Ini dia ada preampnya nih ini udah pakai tuner, dia ada tuner ya guys. Ini baru sekitar 2 atau tiga jutaan gitu, kalau nggak salah. Ini seri pengganti uh, Yamaha APX. 500. Suarannya ini ganti Apex 500, gantinya ini X 600. Oke guys ya, nanti kita akan mereview bagaimana suara gitar ini guys. 2000 years later. <tik> Oke okay guys, kali ini kita akan review ya suara gitarnya a uh -huh. uh -huh. Ah, huh? hanya gurih. Wow. kita nah, ini recommended banget buat kamu bisa, Udah bisa untuk recording, cover, youtube Pokoknya keren lah Yamaha CPX-600B okay guys